kembali lagi bersama kita hari ini saya ingin membuat tutorial cara membuat mata bor ini ya guys nih. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Nah, lalu kita siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Dua buah Ayo untuk al sat, uh, alat bahan percobaan ya guys, lalu paku kecil ya nih yang ukuran jempol ya guys nih, yang ketiga katen uh, satu buah katen ya guys, lalu nama atriko. Di sini saya memakai lem Atrico 3 apa ya nih guys. Dan kita membutuhkan alat potong. Yang pertama kita potong dulu katunbat ini ya guys. Jadi seperti ini. Lalu kita potong lagi Jangan ini Panjang-panjang ya guys Segini aja nih Ini seukuran jempol kalian Kalau bisa Tambah kecilin lagi ya guys Jadi segini Seukuran Jari tengah nih nih Lalu kita potong Jadi seperti ini lalu kita taruh ini potongan dan dulu Hai nih yang kedua kita potong ke kepala paku kecilnya guys nih ini bagian atas ini Hai nih yang ini kita potong, jangan yang bagian lancipnya. Kita potong menjadi seperti ini, ya guys. Jadi seperti ini. Lalu yang kedua, kita hubungkan ke tempat ini dan paku kecilnya ini, ya guys menggunakan lem g jadi seperti ini agak seperti ini, nih ini guys, nih lalu pastikan sudah diberi lem g dengan kuat. Setelah itu kita pasang ke Bormin ya, guys. Bormin yang sudah kita buat ini begini, dan kita siapkan satu buah stick Lalu kita melakukan pengujian ya, guys. Lalu di sini kita. Colokan ke stop kontak, ya, guys. Jadi, ini seperti ini. kita coba sampai bolong guys menyebar kekasih sudah bolong ya guys nih ini dia hasilnya guys nih mantap ya guys nih. oke terima kasih guys jangan lupa like dan su like subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen ya guys